ada info penting banget ya dari Bunda Lasi kejora di IGas pribadinya tiga jam yang lalu ini mengingatkan untuk warga Konoha bahwa malam hari ini Leslie Bilar akan tampil di acara Sophie Big Ramadan Sale Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan idola kesayangan kita, karena ini langsung infonya dari Bunda Lesti di IGSP pribadinya tiga jam yang lalu. Ini menginfokan persahabatnya bersama Papa Bilar. Untuk warga Konoha, semuanya saksikan Bunda Lesti, Papa Bilar akan tampil di acara Sophie Big Ramadan Sale. Persahabatnya mudah-mudahan menampilkan penampilan terbaiknya. Dan dipastikan persahabat mereka pastinya bakal ada duet bareng di atas panggung. Mudah-mudahan bersahabat ya, ide laksengan kita selalu lancar dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan amin Ya robbal Alamin Dan selanjutnya bersahabat kita simak juga Ada unggahan spesial banget ya kemarin dari Bunda Lesti yang memposting foto cute Abang L yang sedang tertidur Masya Allah dan salfok dengan bibirnya yang sangat gemes dan cute banget ya Di postingan ini pun banyak sekali tentunya dibanjiri komentar kita lihat persahabat ada komentar dari Bang Afdal Yusman Mengatakan Babang El Masya Allah katanya tuh persahabat yang luar biasa Dan kita lihat juga komentar berikutnya Dari Dr. Oki Pratama juga ikut memberikan tanggapan Masya Allah ganteng soleh oh, Luar biasa banget ya Banyak sekali orang-orang hebat Orang-orang baik yang selalu mendoakan mensupport yang terbaik juga untuk Lesti, Bilar, dan keluarga Selanjutnya, Sahabat, kita melihat ke fashionnya Bunda Lesti Ini ada fashion yang dipakai Bunda Lesti saat di acara festival Ramadan Dari Jakaraja, dipakai seharga 5 juta rupiah Wow, Masya Allah banget, gaunya sangat cantik Yang pakainya juga sangat cantik banget ya Gelis, klop banget Mudah-mudahan rezeki idola kita selalu lancar dan selalu berkah, barokah, amin. Ya Robbal Alamin. Dan selanjutnya juga persahabat ada postingan spesial dari Abang Fatih. Aduh, masya Allah banget ya Abang Fatih ini. Anak soleh, ganteng, cerdas, penyejuk hati, masya Allah. Pokoknya calon pemimpin banget ya. Dan tentunya membuat kita semakin bangga. Kita aminkan doa-doa baik mudah mudahan persahabat BBL menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin. Momen ini pun direpost oleh akun It's B30 Persahabat kita simak di kalimat caption yang dituliskan Lagi siap-siap di prank sama kalian kongguan Ekspresi kesel dapat opak dan rengginang. Aduh persahabat ya Bayi tiga bulan rasa baik satu tahun Masya Allah ini sih ganteng banget ya Untuk Abang Fatih Semoga menjadi pemimpin yang bijaksana nantinya, amin Ini calon pemimpin banget ya, Abang Fatih Dan kita lihat persamaan di postingan ini, banyak sekali Doa dan tentunya dukungan respon yang sangat positif dari para sahabat Yakni dari akun Instagram, Winco Winarni mengatakan kalau bundanya pakar segala pakar, kalau abang El pakar segala ekspresi, gemes banget ekspresinya bisa beda-beda dan berkarakter. Wow, masya Allah banget ya. Tentunya kita support yang terbaik untuk keluarga idola kita. Dan selanjutnya, bersama kita simak juga. Ada tebak-tebakan dari Papa Bilar nih. Di gas pribadinya, pembeban mengunggah sebuah postingan foto abang Fatih dan ada postingan foto Papa Bilar. Di waktu baik nih persahabat ya Kita lihat nih pertanyaan dari Papa Bilar Tebak yang mana gua kecil Wow sudah ketebak banget ya Yang sebelah kanan layar Ini adalah Papa Bilar waktu kecil Masya Allah banget Momen ini pun bos oleh akun Sendal Putih underscore Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Yang lebih ganteng sih ini Katanya tuh persahabat Selepon dengan BBL Gantengan Abang Fatih ya Waduh, Masya Allah banget ya pokoknya Kita selalu merasa bahagia sekali Karena Abang L ini adalah penyemangat kita semua warga Konoha Masya Allah Tetap kompak dan tetap solid juga untuk warga Konoha Mudah-mudahan kita semuanya Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan Serta apapun yang dilakukan oleh kita semuanya Diberikan kemudahan Amin Ya Robbal Alamin kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.